Gitu ya file yang diputar berkali-kali ternyata menyalahi aturan dari Facebook sehingga sudah di-streaming, kadang-kadang berhenti tengah jalan atau selesai di-streaming tapi tidak, di, tidak, tidak terekam itu kenapa kadang di Facebook jadi nggak ada kalau streaming di Facebook maka filenya juga masih bisa diikuti ada di Facebook tapi modul-modul eh, yang baru saya rekam kalau ini bukan modul baru ya jadi saya enggak tidak rekam nanti yang selling saya post di grup dari rekaman yang uh, sebelumnya biar di YouTube-nya enggak terulang-ulang juga eh sebentar saya salahin karena juga ini pelan banget Nah ini contoh ekoenzim yang sudah saya produksi. Jadi saya sudah dua tahun tiap minggu bikin ekoenzim sekitar 4 tiga eh, 30 liter jadi dari bahan-bahannya bahan wadahnya bahan, eh, 50 liter. Jadi di rumah saya supaya sehat tidak banyak karsinogen misalnya dari mana? Dari sabun, dari uh, obat pelantai. Jadi saya tuh ngepel lantai pakai ekoenzim, nyuci baju terutama batik, sutra cukup direndam dengan ekoenzim. Dicari jurnalnya banyak banget kalau ekoenzim ya, lebih banyak daripada olah nafas. Ekoenzim ini ditemukan oleh dokter Sukon dari dari Thailand dan dihibahkan untuk kemanusiaan, maka sebenarnya tidak boleh dijual. Tapi kalau teman-teman kerja sibuk, aduh enggak sempet Pak bikin ekoenzim, ya saya sih menyalahi aturan komunitas ya dilarang jual beli tapi kalau mau beli di online ya ada juga yang jual gitu ya yang jual ya menyalahi aturan komunitas tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir juga daripada nggak sempat bikin toh yang bikin ekoenzim dengan demikian juga memanfaatkan bahan organik segar bahan organik segar. jadi ekoenzim itu saya dulu tertarik waktu saya sakit gigi mau ke dokter pas lagi bangkrut itu yang suruh cabut gigi itu satu setengah juta gitu saya kumerkuk merkuk enzim gitu ya sembuh gitu jadi giginya tetap karena akarnya patah jadi infeksinya hilang dan sakit gigi saya sembuh terus saya punya kutil mata ikan di kaki itu hilang jadi mulus gitu ya wah udah saya makin tertarik dan ternyata gunanya banyak banget gitu ya bisa untuk ngepel lantai dan enzim kan mengandung ion negatif kalau di pelantainya tiap hari pakai enzim nanti ion negatifnya menguap, ini udara seger banget gitu. Ion negatif itu adanya di mana di pegunungan, di air terjun, di kota-kota besar kayak di jalan Sudirman begitu, pasti banyak ion positif. Belum lagi radiasi gelombang elektromagnetik dari laptop, dari gadget, udah itu ion positif semuanya. Makanya kalau kita ke gunung, ke air terjun segar sekali, gitu ya, ion negatif. Nah, ekoenzim termasuk mengandung ion negatif sampai ada terapi misalnya tempat tidurnya di bawahnya dikasih drum-drum dikasih botol-botol ekoenzim, tidur ekoenzim. enzim ya pules ya yang negatifnya kuat sekali. Nah masih banyak lagi makanya terutama yang orang kanker ya kalau saya nggak usah kanker aja karena dulu saya kuliahnya teknologi pangan di IPB maka mengerti yang namanya karsinogenik. Makanya sejak saya menikah tahun 90 di rumah saya tidak ada mecin nggak ada monosodium glutamat. Ya itu kan masih di bawah ambang batas pak. Ya tapi tiap hari makannya pakai monosodium glutamat ya. Pakai ya, semua yang karsinogen kita hilangkan. Nah mencuci sayur dan buah dengan direndam 10 menit ekoenzim yang sudah dicairkan seribu kali. Jadi kalau tidak encer malah tidak efektif. Jangan kayak bahan kimia ya. Karena enzim itu bekerjanya butuh pH normal. Jadi malah justru harus diencerkan seribu kali. Jadi satu liter cukup dikasih satu mili ekoenzim. Maka sayur buah yang direndam dengan ekoenzim bakteri patogennya 100% mati semuanya itu hasil penelitian saya di lab mikrobiologi IPB ya dan kalau di luar negeri di Thailand di China penelitiannya lebih banyak lagi misalnya kayak perkebunan yang disemprot dengan ekoenzim maka buahnya tidak ditemukan residu dari pupuk kimia sekalipun menggunakan pupuk kimia, hebat sekali ya. Jadi kayak sawah dua petak, yang satu disemprot ekoenzim, sebelahnya pakai nyemprot-nyemprot pupuk kimia yang di sawahnya di airnya dialiri ekoenzim, disemprot ekoenzim, maka padinya menjadi organik karena tidak ada residu kimia. Demikian juga kalau sayur-sayuran yang dibeli di pasar dulunya disemprot-semprotin pestisida, rendem ekoenzim itu terurai semuanya. Maka juga ekoenzim itu dipakai untuk menjernihkan sungai, menjernihkan danau. Ya, masih banyak lagi kegunaannya, nanti di aja, kalau mau ikut belajar di WA Group, ya belajar ekoenzim, bisa tanya-jawab di sana, dan penggunaannya banyak banget. ya Ada juga yang teman-teman menggunakan untuk kompres, betul-betul misalnya panyudaranya, maaf, nih ya atau lehernya tumor, dikompres dengan ekoenzim, itu ada juga kombinasi. Jadi menggunakan kekuatan enzim dan ion negatifnya. Saya nggak bahas, walaupun saya ketua dari ekoensim nasional ya tapi bertanya di grup aja saya bisa menjawab tapi kadang saya tidak menjawab karena ketidak waktu tapi saya kompori saudara belajar ekoensim eko eco, eko-eko tuh lingkungan jadi enzimnya lingkungan untuk tanaman saya punya di halaman saya kalau sedengar saya suara ini saya pindahkan lokasi di belakang rumah ya saya punya ayam bebek entok segala macam maka waktu memberi makan saya beri sedikit ekoensim itu P.O. nya, P.A.P. nya ternak itu enggak bau, jadi gunanya banyak banget nanti silakan dibaca di grup. Tapi ekoenzim untuk lingkungan, yang untuk diminum namanya klasik enzim. Kalau ekoenzim dengan kulit buah-buahan, ya satu tiga jadi satu itu molase, molase atau gula aren, gula tebu, gula merah, tiga bagian bahan organik segar, kulit buah-buahan paling bagus, ya. Lalu nya air. Nah kalau klasik enzim bening ya kenapa bening karena bahannya satu itu madu madu organik tiganya buah-buahan 32 macam makin banyak jenis buahnya makin lengkap enzimnya lalu lalu sepuluhnya air jadi 1310 tiga sepuluh dan difermentasi selama setahun minimal enam bulan kenapa setahun supaya glukos fruktus habis semuanya jadi sero karbo kan saya diabet, saya diet low karbo, buah-buahan saya fermentasi, kecuali apuket sama salak, yang lainnya di fermentasi semuanya, supaya saya tidak kekurangan enzim. Ya kita makan sayur, tapi kadang kalau pembantu masaknya masaknya kepanasan, maksudnya kita cerewet, jangan panas-panas, lalu dapat enzim dari mana? Dari klasik enzim, diminum tiap hari. Cukup dua puluh mili pagi, 20 puluh mili siang, 20 puluh malam, campur dengan air, boleh enggak boleh, kayak, kayak, kayak anggur ya. Maka kita mendapatkan enzim, mendapatkan fitokimia yang luar biasa. Kalau dengar ceramahnya Pak Wabarakatuh, dia sering sebut fitokimia, fitokimia gitu dari mana gitu ya. Ya, bikin aja klasik enzim, tapi kalau males ya, Duh, Pak, lama banget, fermentasi satu tahun ya, beli aja. Kalau, kalau eco enzim harusnya tidak dijual belikan. Kalau klasik enzim memang dijual belikan ya bisa beli klasik enzim daripada bikin setahun. Ternyata kalau saya kan saya kefir bikin sendiri klasik enzim bikin sendiri <laughs> Mantap rasanya kalau bikin sendiri bisa pilih buahnya betul-betul buah organik bisa dikombinasi. ya nanti kalau soal kombinasi belajar apa? pak Bauwanto aja deh. kadang-kadang saya membatasi diri untuk tidak menjelaskan apa yang saya tahu gitu ya. terditanyain terus enggak <laughs> ada habis gimana coba dosen animasi dosen teologi ya ngajar keluarga nulis buku keluarga saya direktur keuangan juga di LSP Jadi saya membatasi diri untuk belinya di mana Pak klasik edisi zaman sekarang ini apapun yang mau dibeli mau beli beat kefir mau klasik edisi mau eco edisi mana lagi kalau bukan Tokopedia bukan lapak Shopee dan kawan-kawan mau beli traktor juga ada mau beli drone juga ada mau beli apa saja juga ada ya jadi semuanya ada di Shopee bukan lapak Tokopedia ini zaman yang semuanya ada di situ. Dan mau cari apa aja ada. loh saya ini koleksi di rumah saya di halaman ini cerita sedikit ya di halaman saya ini saya koleksi juga tanaman obat karena saya belajar herbal juga kayak Profesor Herbring itu yang udah nggak almarhum. jadi saya ngambil buah saya ngambil uh, pisang gorohu dari Manado itu orang diabetes di sana kan makanya pisang gorohu saya bawa ke Jakarta saya tanam. saya tanam pohon kelor dari NTT ternyata di Jakarta juga banyak. ya lalu kalau pergi ke Gunung Galunggung, ya di atas Gunung Galunggung ada pisang obat. Itu pisangnya menarik. Pisang itu kalau biasanya tandan buah itu kan arah bawah. Ini tandanya menghadap ke langit. Maka disebut juga pisang Songgo Langit. Jadi pisang itu tandanya semuanya menghadap ke atas gitu, menghadap langit gitu. Ya. Dan itu kalau dimakan setengah setengah setengah pisang saja, habis makan pisang Songgo Langit, anda kencing. Urinnya persis kayak orang habis minum B komplek itu antioksidan lengkap berbagai pekolek ada di dalam pisang obat atau pisang songol langit itu saya tanam juga di rumah saya dari mana dapatnya gitu dulu waktu guruho saya cari ke Manado gitu ya begitu zaman online saya coba deh cari pisang songol lagi itu ada juga sekarang ini mau mau beli apa saja gitu ya nah saya nggak jual plastik enzim saya nggak jual apa apa Kevin enggak jual plastik enzim enggak jual kenapa Enggak, enggak, berarti dibanding dengan coba bikinnya setahun lalu. Kalau mau dijual, mau tak jual, berapa? Seratus dua juta ya, masih mahalan waktu saya, guys. Jadi anda beli ke Tokopedia aja coba seratus delapan kalau nggak salah satu botol. kalau daripada beli ke saya tiga juta. Pak Jurnat mahal waktu saya kan mahal. makanya ada orang yang tanya Pak lukisan Pak berapa? paling murah sepuluh juta. "Loh kok mahal Pak? lah kan kalau saya ceramah satu jam dibayar dua setengah juta. lah kalau saya bikin lukisan kan 20 jam itu berarti kan harusnya lima puluh juta. sepuluh juta udah murah itu kalau dibanding dengan waktu saya. iya. jadi Lukisan saya ya boleh, mau beli sama saya boleh. <laughs> kalau klasik, enzim pasti nanti ada, merasa mahal banget itu ya. di, di Online seratus ribu di saya tiga juta, <laughs> tapi kalau lukisan kan sepuluh juta di online, gak ada tanda saya. <laughs> Oke okay, ya, kita udah cukup panjang 20 menit buat ngobrol dan persiapan. Kita akan mulai. Nah, kali ini uh, akan banyak di pendahuluan. Karena olah nafas kali ini tuh mengolah pikiran, jadi kayak ada ceramah dulu, lalu praktek 30 menit, ya, lalu selesai. Jadi, ya tentu ada pertanyaan, saya jawab juga, ah, mumpung inget, ya, colokin listriknya dulu. Ya sebenarnya kalau teman-teman mau belajar klasik enzim juga di YouTube ada ya. Tapi kalau kelas-kelas WA -kelas group biasanya berbayar karena ngajarinya cukup menyelimut. Dan bagusnya belajar belajar ekoenzim dulu fermentasi tiga bulan tanpa gagal tanpa ada jamur hitam tanpa ada jamur putih tanpa ada belatung lalu mulai belajar klasik enzim yang lebih lebih standar sanitasinya lebih tinggi gitu ya. Mesti pakai masker dan sebagainya. Buahnya pun harus terpilih. Nah, kalau nggak mau ribet beli aja, Tapi kalau memang niatnya mau belajar. Ya, sebenarnya sekarang itu bisa masuk YouTube aja, ketik cara pembuatan klasik Enzim, ya muncul. Ya, oke, kita mulai belajar olah nafas hari ini mengenai uh, uh, olah nafas citra diri. Apa itu? Ya, saya akan share dulu materinya. Ya, cukup panjang. Kenapa sih kita olah nafasnya kok pakai tema-tema macam-macam ini? nggak kayak di tempat yang kelas yang lain gitu ya? Ya karena saya dari dulu sih mengajarkan kesembuhan secara holistik, walaupun dulu saya tidak publis uh, dalam arti kelas-kelas gratis seperti sekarang ini gitu ya. Lebih kelas-kelas khusus. Atau kalau nggak ya saya diundang seminar satu kali undang saya dua setengah juta, satu dua modul ya udah hitung aja dia tiga juta satu set satu paket tapi kebanyakan mereka rombongan bikin kelas 10 orang gitu ya. Supaya satu orang bisa bayar per bulannya 1 juta kan lebih murah daripada bayar eh, khusus seminggu 4 sebulan empat kali ya medisnya 10 juta gitu. Kalau 10 orang kan masing-masing 1 juta. Tapi sekarang Anda bisa dapat gratis semuanya ya. Nah, banyak masalah kesehatan ya, jerawat yang berlebihan kurang nafsu makan rambut rontok entah itu pelajaran saya sembuh deh rambut rontoknya ya rontoknya berkurang banyak gitu ya syukur tumbuh lagi ini saya kan dulu hampir botak nih sekarang udah lumayan ya dan tidak disemir ini ya yang tumbuh yang baru lebih hitam head yang tidak teratur menstruasi yang tidak teratur atau kelamaan jarang-jarang dan seterusnya itu masalah hormon Nah, hormon ini banyak banget, ya. Jenisnya, fungsinya, apa yang mempengaruhi, bisa kayak kuliah kalau kita jelajahi satu uh, persatu, ya. Tapi yang pasti, yang penting itu ada empat hormon kebahagiaan. Ini yang cukup penting, yang sering. Makanya, kalau praktek pagi hari minggu lalu kita fokus di sini, ya. Olah nafas, ketenangan itu, ini olah nafas gembira, itu endorfin, olah nafas nah, jumat kita libur, itu harusnya mengenai kasih, itu mengenai oksitosin, dan seterusnya. ya Hormon-hormon ini penting sekali untuk mengatur organ tubuh. Satu hormon bisa mempengaruhi 5-6 organ tubuh. Jadi kalau kita bahas ada belasan hormon, banyak sekali, tapi empat ini yang utama dalam hal sistem imun. ya Kalau hormon yang lain juga gunanya banyak sekali dalam metabolisme tubuh. Yang menarik adalah hormon itu diproduksi berdasarkan laporan yang diterima otak dari laporan perasaan. Makanya waktu kita bahas modul hati gembira obat yang manjur, itu hati gembira obat manjur, bukan mulut tertawa obat manjur. Mulutnya tertawa, hatinya agak gembira. Yang diproduksi bukan endorbin. ya Orang ketawa tapi jahat bisa kan? Kurang nggak? Juh rasain lu <laughs> Rasain lu <loh. laughs> Itu kan hatinya jahat. <laughs> tapi sambil tertawa. gitu Jadi itu tidak menyembuhkan. Karena hati gembira obat yang manjur. Otak itu tidak bisa dibohongi sama, sama mulut manusia bisa dibohongi sama mulut ya kan? Si Aris kan bilang sama Kinan, I love you, tapi hatinya Lydia, gitu kan? Itu Kinan nggak tahu, gitu kan? Tapi kalau otak nggak bisa, otak nggak bisa dibohongi dalam satu sistem. Jadi hatinya apa? Itulah yang diproduksi. Itulah kenapa dalam olah nafas yang saya ajarkan, saya lebih banyak nanti modul-modul advance itu, ya atau yang praktek pagi hari, kita akan banyak mengolah hati. Ya, mau diet, mau makan, mau obat, mau kemo, hatinya nggak bener, kambuh lagi, kambuh lagi, kambuh lagi. Jadi, kita akan banyak olah hati, olah hidup. Nah, salah satunya apa? <tuh> salah satunya adalah mengolah pikiran. Pikiran kita terhadap diri sendiri itu namanya citra diri. Jadi, citra diri itu bagaimana kita berpikir tentang diri kita, itu akan mempengaruhi bagaimana orang berhubungan dengan diri sendiri, karena orang itu berbicara akan dengan diri sendiri. Ikut olahraga apa Pak Jarum? Enggak ya, ah, enggak usah lah, banyak ngomong dia eh, tapi boleh kan gratis. Coba juga, enggak ada salahnya. Itu Anda sedang berhubungan dengan diri sendiri, kan? Jadi orang itu berhubungan, dan itu dipengaruhi nanti keputusannya adalah bagaimana orang memandang diri, berhubungan dengan dirinya. Terus apa dong, guna apa, apa? dong contohnya, misalnya gitu ya? Banyak orang itu merasa dirinya jelek, padahal dia cukup cantik. Itu kan, menilai diri sendiri, sehingga banyak orang misalnya hidungnya dimancungin, pipinya dibikin eh itu ya bedah wajah. Sehingga ada orang ganteng menikah sama orang cantik gitu ya. Tapi anaknya jelek-jelek gitu. Yeah, gitu. Ya, bertuanya kaget, dia kenapa? Mantunya ternyata sama dengan anaknya udah operasi wajah. Jadi kalau menurut saya sih, ngapain ya kita operasi wajah kecuali untuk kesehatan ya. Jadi mereka-mereka yang sehat, bahagia, ada yang nggak punya tangan kayak Nek kucing nggak punya kaki malah. Ini bukan enggak sopan ya ambil pisang pakai kakinya ini namanya Lena Maria ya nggak punya tangan tapi mereka orang-orang yang yang yang sehat antusias cheerful jadi bukan sombong tapi gambar diri itu bagaimana kita bersyukur dengan diri kita menemukan keunikan kita dan punya gaya sendiri aja nggak usah niru-niru orang lain gitu ya Anda niru saya boleh aja tapi menurut saya Anda harus punya gaya sendiri kayak saya juga ya terserah saya kan mau pakai batik tapi pakai jas <laughs> namanya ke Eropa gitu ya pakai jas gitu tapi saya orang Jawa ya pakai batik lah, gitu ya. jadinya ya begini gitu ya tapi lama-lama banyak juga yang ikut sama saya saya udah sepuluh lima tahun yang lalu tuh suka pakai batik pakai jas gitu ya nggak ya, apa-apa saya punya gaya sendiri kok gitu ya nah itu bukannya trik ya tapi pasti ya mungkin saya termasuk agak agak agak ekstrim dalam hal punya gaya sendiri tapi itulah sebenarnya orang yang tidak menyesali dirinya. Tidak pengen jadi seperti orang lain, tidak meniru orang lain. Maka gambar diri itu bagaimana seseorang menemukan keunikannya, termasuk nanti dalam hal kesehatannya. Ya, misalnya atau, atau sekarang aja langsung ya. Saya kan disebut orang sakit diabetes, tapi sekarang saya menyebut diri saya diabetasi. Jadi saya berpikir, terima kasih Tuhan buat pankreas saya yang mungkin tidak maksimal. Yang penting kan saya nggak usah makan banyak karbo. Selama saya nggak makan banyak karbo, ya saya sehat. Jadi saya tidak memandang diri saya orang yang sakit kerbau makan daging ya sakit macan makan rumput ya sakit kenapa enggak makan sesuai dengan keunikannya masing-masing kan -masing? gitu kan jadi saya tidak memandang sebagai orang yang menderita aduh saya sakit diabetes ah lupakan penderitaan ya kan aduh saya mengetahui siapa diri saya tuhan itu pinter banget diatur supaya banyak orang enggak semuanya makan kacang nanti dunia enggak cukup terus si kacang maka ada ada, ada ada ada yang diciptakan sama Tuhan kalau makan kacang dia asam urat yang lain diciptakan kalau makan daging darah tinggi yang lain diciptakan kalau makan karbo dia diabetes ya, kalau orang itu sesuai makan sesuai bagaimana Tuhan menciptakan ya dia enggak akan sakit lah makanya jangan memandang diri sebagai orang sakit gitu ya saya orang sehat selama makannya tepat kan begitu itu itu cara pandang misalnya terhadap diri sendiri akhirnya membuat kita menjalani hidup itu atau diet itu bahagia gitu ya kenapa ya saya hanya butuh menemukan keunikan diri ini kalau dalam kesehatan ya file ini juga saya pakai untuk ceramah mengenai bagaimana menemukan pekerjaan yang cocok gitu ya itu bisa ditelusuri dengan keunikan diri tentu asesmennya berbeda pakai MBTI pakai Enneagram diSC dan sebagainya ya orang yang gambar dirinya jelek itu apa sih Sehingga butuh olah nafas gambar diri gitu ya takut sekali gagal takut ditolak suka mencela merasa tidak aman malu berlebihan tidak punya identitas sehingga kerjaannya meniru orang lain kayak bajunya orang lain pengin tasnya orang lain semua gayanya orang lain diikuti semuanya itu berarti tidak punya identitas itu berarti gambar dirinya ada yang salah apa sih pentingnya menentukan batas prestasi tertinggi Contohnya saya skip aja ya, nanti di, di sesi yang sebelumnya lebih lengkap, saya akan post di grup, ya karena tadi saya banyak cerita ego enzim, jadi waktunya kepakai. Tapi orang-orang yang punya gambar diri, tapi yang contoh yang paling fenomenal itu Victor Serebriacroft, yang gambar dirinya rusak karena pendidikan ayahnya yang sering memberikan dia label anak bodoh, sehingga dia nggak lulus SMA. Tapi ketika dia tes IQ, ternyata IQ-nya malah ketinggian. Tapi sejak dia tahu bahwa dirinya pinter, dia kuliah malam, pagi kerja jadi office boy. Singkat cerita, dia menjadi profesor, doktor, ketua Mensa Society, menulis buku-buku mengenai otak. Dan menjadi penasihat presiden di Amerika. Ini kisah yang paling fenomenal, bagaimana orang ketika diberi label negatif, kamu tuh anak bodoh, anak gak ada gunanya, dan dia berpikir dirinya bodoh. Karena dia berpikir dirinya bodoh, menilai dirinya bodoh, dia punya gambar diri, dia anak bodoh, dia bertindak seperti orang bodoh. Gambar dirinya berubah waktu data yang didapatkan dari assessment mengenai IQ. Makanya nanti ya kita akan masuk di modul selanjutnya itu assessment mengenai pribadi. Ya kalau kesehatan kan masing-masing udah tes. Oh ini kanker payudara, ini kanker ini, ini kanker itu. Nah kenapa sel kanker bisa muncul? Karena selnya membelah dengan error. Kenapa error? Kalau udah ditanya kenapa kenapa itu nanti dokter nggak bisa jawab. Paling jawab ya tanya sama Tuhan aja. <laughs> Jawab deh, saya akan jawab hubungannya perasaan dengan sakit, ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ketika orang gambar dirinya berubah, vektor vektor seri gambarnya berubah, hidupnya berubah. Itulah gambar diri. Jadi kita perlu sekali mengenal keunikan kita bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu baik, gitu ya. Pokoknya kalau jadi kambing ya makan rumput, kalau jadi jadi harimau ya makan daging, udah pasti sehat lah, gitu ya. Masih sehat, tinggal pola makan diatur. Cuma soal pola makan itu kan sudah banyak diajarkan ya, makanya ya kita bahasnya masih olah nafas terus gitu ya. Nanti makan kadang-kadang customized kalau diet. Gambar diri mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Orang yang gambar dirinya rusak, saya ini manusia terkutuk, saya ini nasibnya tidak baik, takdir saya nggak benar, Tuhan nggak adil, takdirkan saya seperti ini, saya ini orang yang nggak ada gunanya. Nanti dia pasti minder membawakan dirinya. Orang minder, orang tertutup, hormonnya kacau. Kita nggak, kita nggak sombong, tapi kita juga tidak rendah diri. Rendah hati boleh, tapi rendah diri jangan. Kalau rendah diri, nanti gampang minder. Jadi gambar diri mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Yang cukup penting lagi juga, oke okay, saya, saya lewati contoh-contoh kasus, ya. Bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Orang kalau gambar dirinya rusak. Ya, sombong termasuk rusak dia merendahkan orang lain, minder termasuk rusak gambar dirinya, dia minder dengan orang lain jadi nggak bahkan mungkin nggak berani membangun relasi, gambar dirinya rusak bahkan dia menyesal dengan dirinya, dia sendiri tidak bisa menerima dirinya sendiri bagaimana orang lain mau terima dia, maka orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri biasanya juga nggak bisa menerima orang lain. Orang yang gak bisa bersyukur dengan dirinya sendiri, gak bisa memuji orang lain. Nah, lalu orang yang gak berdirinya rusak, menikah sama orang yang gak berdirinya rusak. Udah, saling mencela, saling mengkritik, saling menuntut, saling pengen merubah. Dua orang saling menerima, saling mencintai, saling melengkapi, itu sorganya dunia. Dua orang tinggal bersama, saling mencela, saling menuntut, itulah nerakanya dunia. Menikah lagi, bangun tidur, lihat mukanya, bangun tidur, lihat mukanya. Mau Kak Malaikat atau mau Kak Setan, <gantung> tergantung. Ya, kalau kita menerima diri sendiri, nanti kita bisa menerima orang lain. Waktu kita belajar mengenai diri kita, tanpa kan kita belajar, oh jenisnya ini, ini, oh berarti suami saya itu, berarti anak saya ini, saya ini. Nah, Ini kan membuat orang gambar diri mempengaruhi, sekali lagi, saya kasih tulis saja biar, biar ingat, gambar diri mempengaruhi bagaimana orang berhubungan sama orang lain. Oke, sekarang kita menikah. Kita nggak bisa membangun hubungan dengan pasangan, jadi punya relasi bermasalah terus. Apa nggak stres, apa nggak marah, apa nggak minder, apa nggak merasa sebagai korban KDRT, merasa nasibnya jelek. Ini perasaan negatif, semuanya hormonnya udah pasti kacau, ya udah. Hormonnya udah pasti kacau, penyakit muncul semuanya. Lalu kita katakan, "Kita obati ya, kamu lagi diobati ya, kamu lagi dikeimo ya, kamu lagi." Makanya yang namanya, kalau mau pola hidup sehat gitu ya, sehat sampai selamanya ya diobati benar kemo bagus radiasi boleh aja makan sehat ya menolong tapi menurut saya hidup ini sumber kehidupan itu hati ya jadi pelajarannya yang mesti masuk sampai ke hati kepikiran kalau kabar diri itu saya masih bagian dari mindset dari pikiran jadi manusia kan roh jiwa tubuh jiwa itu kan pikiran perasaan kehendak ini kita masih mengolah pikiran gitu ya kalau kayak bersyukur pengharapan itu hati betul-betul hati. Nah, kita masih mengolah mengenai pikiran bagaimana kita berpikir, menilai dengan diri kita. Tapi pengaruhnya bisa memengaruhi bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Coba kalau hubungannya bagus itu ya, pasti lebih sehatlah. Ya, saya menikah tahun 90, berarti udah 32 tahun. Anak saya 3 tahun lalu menikah. Dan sebelum dia menikah dia nanya istri saya, "Mah, Mama pernah berantem sama Papa?" kenamannya begitu, ya paling nggak aku selama hidup ini belum pernah lihat. Saya belajar gambar diri begini dari sejak kuliah. Saya belajar parenting sebelum anak lahir. Jadi saya pernah berantem nggak sama istri? Pernah. Tiga tahun pertama pernikahan. Lalu anak saya lahir, ya masih berantem dikit-dikit. Anak saya udah umur dua tiga tahun, paling nggak dalam memori mereka aja, mereka nggak pernah ngeliat kita berantem. Jadi pembantu saya itu ikut saya 20 tahun, bukan anak gajinya tinggi gitu ya. Rasanya enak tinggal di sini, nggak denger ribut-ribut lihatnya orang bercanda melulu gitu ya itu namanya Bagaimana orang berhubungan sama orang lain untung aja saya bersyukur aja bahwa saya belajar gambar diri sejak daya kuliah udah ikut kelas-kelas begini citra diri pemulihan citra diri luka-luka batin kesemua luka batin dulu saya ikut mulai dari kuliah ya pacaran mengisi kegiatan bukan bukan dengan permesraan kami tiga tahun pacaran jangankan ciuman bibir gitu ya pegangan tangan aja enggak. Ya, cukup radikal dalam hal. Makanya anak saya juga di anak saya sebentar ceritanya cerita nimbang sedikit ya. Anak saya itu dari kelas 3 SMP di luar negeri. Dari kelas 3 SMP di luar negeri. Jadi nggak ada orang tua yang mengawasi. Pacaran lima tahun dan menikah 3 tahun lalu. Dan anak saya mengikuti konsep yang namanya kiss dating goodbye. Apa tuh kiss dating goodbye? Tidak berciuman bibir selama berpacaran. Yang lain aduh belum menikah udah hamil. Bagaimana anak di luar negeri e, bisa begitu radikal menjaga ketulusannya karena dia punya gambar diri yang baik. Jadi gambar diri itu mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Semua gambar diri cukup panjang tapi kita akan bahas yang penting terutama yang berhubungan dengan kesehatan ya. ini berhubungan juga dengan perilaku bagaimana orang dengan berhubungan dengan orang lain. Kamu cinta saya, kita akan menikah, tapi cium tidak. Gitu ya, tegas supaya nanti waktu menikah itu ya seks itu, bahkan ciuman waktu ciuman bibir itu waktu pasti berkati itu ya. Itu yang pertama kali gitu ya, itu menjadi wi katanya sesuatu banget gitu ya, bukan katanya memang begitu. Oke, kita lanjutkan lagi beberapa hal saya lewati yang sekarang yang penting, gimana nih cara membangun gambar diri? Yang pertama, pandanglah diri Anda seperti Tuhan memandang Anda. Tuhan terima kasih kalau saya adalah spesies seperti harimau yang jangan makan karbo, makan daging. <laughs> terima kasih Tuhan, saya spesies kayak doba ya harus makan rumput gitu pakai pakai istilah maaf binatang gitu ya, tapi memandang diri kita sebagai orang yang sehat selama makannya benar. Kalau makan nggak benar selama ini maka jadi sakit. Terus gimana sehat? Ya kembali aja makan yang benar gitu kan, selama masih bernafas, masih ada harapan. Masih ada regenerasi sel, masih ada kesembuhan. Apa yang mempengaruhi gambar diri? Nah, kita bahas sekarang banyak orang itu mengeluh, aja ya. kenapa saya nggak jadi bule, ya, matanya biru, rambutnya pirang. Lahir di mana itu nggak bisa, di, kita nggak, kita bukan yang pilih, Tuhan yang menentukan. Kalau udah nggak bisa dirubah, maka disyukuri aja. Maka apapun, dimanapun kita lahir, di suku mana, di keluarga kita, ada orang yang menyesal gara-gara mamah nih gendut aku jadi gendut ini kan gara-gara mamah lho. orang tuanya disalahin lagi. Apa enggak penyakit muncul semuanya yang namanya darah tinggi, stres, penyakit-penyakit hormonal, autoimun karena enggak punya relasi yang benar dengan orang tuanya. Saya paling senang dengan video yang ini. Nanti teman-teman cari video gitu ya, video mengenai orang-orang disabel. Ini yang yang yang gambar yang saya apa pakai kursor ini. Ini temannya yang pak, yang yang enggak yang punya tangan itu, yang kaos putih, kaos kuning ini temannya. Ini punya kaki punya tangan gitu, tapi justru yang punya enggak punya tangan ini menghibur temennya, bahkan nyuapin makan temennya. Dan yang paling senang itu, saya di video ini cuma ambil fotonya aja, wajahnya tuh bergembira banget gitu ya. Jadi temen-temen enggak perlu, enggak perlu pusing dengan soal kulit warna kulit hidungnya bunder yang penting bisa menghisap. oksigen aja nafas kehidupan sembuhkan ke mau bunder mau mancung sama juga ya gitu, kan kita perlu mensyukuri keadaan fisik kita mau pendek mau keriting mau lurus makanya body scan itu sebenarnya ada esensi bersyukur ya selain tarik nafas rasakan udara mengalir ke jempol mengalir ke yang sudah ikut modul-modul body scan maka sebenarnya itu juga esensinya harus masuk di ucapan syukur mengenai tubuhnya Supaya kita betul mensyukuri tubuh kita. Apalagi yang mempengaruhi gambar diri. Peristiwa traumatis, peristiwa gagal. Jadi ada orang yang menilai nasibnya tidak baik karena kegagalan yang dialami. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan salah logika. Kita bukan apa yang kita alami. Saya gagal, gagal, gagal, gagal. Ya tergantung gambar dirinya bagaimana. Saya nasibnya nggak baik, ditakdirkan, hidup susah. Emang nasib saya begini, susah banget hidup ini mengalami kegagalan berpikir begitu makin menderita karena berpikir bahwa Tuhan enggak sayang dia aku ini orang nggak bener gimana kalau kita berpikir yang berbeda aku disayang Tuhan gagal gagal gagal gagal <tuh> Tuhan sedang memproses saya jadi pribadi yang lebih baik maka saya dibuat banyak sekolah kehidupan berbagai ujian karena hanya lewat ujian orang bisa naik kelas Loh, kelas 1 SD mau naik kelas 2 SD ujian, ujian dihindari, ya, ujian susulan lagi gitu kan. Tapi kalau ikut ujian, ikut ujian naik, naik, naik. Jadi saya pemandang kegagalan, kebangkrutan ini sebagai ujian-ujian kehidupan, kudup betapa baiknya Tuhan selama saya hidup. Saya izinkan banyak mengalami ujian, saya kena, nanti sebelum saya mati, saya sudah lebih baik, lebih rohani, lebih tabah, lebih berhikmat. Aduh, terima kasih Tuhan, Tuhan sayang saya lewat semua kejadian yang saya alami. Kejadiannya sama, yang satu meratapi nasib, satu bersyukur. Itu apa yang bisa membedakan bagaimana orang memandang dirinya. Yang satu lewat kegagalan kena stroke yang satu lewat kegagalan makin berhikmat. Yang satu putus cinta, merasa Tuhan tolong, bahwa dihindarkan dari menikahi kunyuk satu itu. Pak, gimana Pak, kalau yang putus ini orangnya betul-betul baik? Ya nanti berarti Tuhan akan sediakan yang lebih baik lagi. Tapi hanya orang yang punya gambar diri yang benar yang bisa berpikir seperti itu. Peristiwa gagal ini, saat tahun 2009, saya kebakaran ketika sekeluarga sedang ada di Bali. Rumah saya tidak diasuransi dan ambruk. Dah ini yang kayak sampah ini karena saya penulis buku, saya terbitkan sendiri. Ini satu gudang terbakar semuanya. Totalnya yang terbakar itu 2,5 miliar. Apakah saya trauma? Enggak. Ya, dibangun, diperbaiki. Ya, sekarang nggak diasuransi lagi. Lalu sekarang yang rumah saya tinggal ini lebih gede lagi, di sektor 9 ya nggak saya asuransi lagi, Pak kenapa nggak diasuransi? Ya Kalau nggak diizinkan Tuhan nggak akan kebakaran. Dah. lah. Kenapa kabar kebakaran? Ya berarti diizinkan. Kenapa diizinkan? Supaya saya sadar hidup ini harta nggak kekal, yang penting kekekalan. Karena harta kan dikumpulkan 13 tahun, dua jam habis. Berarti kan nggak kekal. Saya udah dapet kok pelajarannya. gitu. Tapi saya tidak trauma tuh, Bapak ada bilang, Pak, Ya nggak trauma tapi ya, ya harus bijaksana dong Pak di asuransi enggak Rumah saya, mobil saya, badan saya nggak ada kita asuransi. Ya. Kalau Anda mau asuransi boleh kok itu nggak salah juga. ya Tidak mengurangi iman kepada Tuhan. Tapi kalau saya memilih betul-betul 100 persen bersandar Pak Tuhan, jadi sampai asuransi pun kagak. Ya dalam hal ini mungkin Anda nggak harus ikut saya. Oke soal kegagalan tadi sudah saya sebutkan ya. Uh kalau Contoh kegagalan tuh Abraham Lincoln, ya. atau data pernikahan lah yang paling menarik. Saya kan sebenarnya olah nafas baru ngajar 6 bulan, ya. Malah, belum, belum, belum ada enam bulan, tapi ngajar pernikahan, ngajar parenting, buku saya ISBN di Gramedia ada, kalau masih buka Gramedia, atau Anda masuk ke Playstore, e-book saya ada di Playstore. Maka buku saya keluarga semuanya mengenai bagaimana anak cerdas, merancang masa depan anak, mengenai pernikahan, dan melalui modul-modul pernikahan dan parenting, saya ngajar seluruh dunia. Saya ke Eropa, saya ke Amerika, saya ke Australia, saya ke New Zealand, tapi bukan bahasa Inggris, ya komunitas Indonesia di dalam perantauan, diaspora di mana-mana. Yang menarik itu saya sudah bertanya kepada ada kali, ribuan orang yang sudah menikah. Saya tanya, ibu-ibu, siapa yang suaminya itu pacar pertama? pacaran nggak pernah putus menikah. Kalau pacaran, putus, menikah berarti pacar kedua. Tapi sekarang ini satu-satunya yang dicintai, setia. Tapi bukan bicara soal setia enggak setia. Suami itu pacar yang ke Gitu ya. Menarik ya, Pak, apa hasil ini menarik bagi saya menarik tuh hasil survei saya. Ribuan orang ditanyain. Maka ibu-ibu itu mayoritas suaminya itu pacar kedua, pacar ketiga. Cukup banyak yang pacar kedua. Hanya 10% yang pacar pertama termasuk istri saya, saya itu first love-nya dia, cila. Tapi kalau bapak-bapak saya kumpulkan, pak istri itu pacar ke berapa pak? Keberapa ya? Pacar, yang serius apa yang nggak serius? <laughs> Masih tanya lagi yang serius apa nggak serius? Ya kalau yang nggak serius banyak pak, gitu ya. Jadi mayoritas laki-laki itu istri itu pacar ke 3 ke 4 ke 5 gitu ya. Hanya dua persen yang pacar pertama. Lalu apa yang saya mau simpulkan gitu ya, nah data ini saya bawa kepada pemuda-pemudi yang belum menikah. Eh kalian yang belum menikah dengar ya, 95 orang yang berhasil menikah itu pernah gagal. Jadi jangan gagal satu kali aja. Apa arti hidup tanpa cinta? Oh, pengen bunuh diri. Udah lihatlah dunia ini ada 8 miliar manusia yang belum menikah banyak banyak banget. Tanya satu-satu pasti ada yang mau sama kamu gitu ya. Jadi orang menikah itu kebanyakan pernah gagal akhirnya berhasil aja begitu menikah merasa salah menikah pemuda pemudi yakin pacarnya dari Tuhan begitu menikah yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan karena gagal membangun relasi kalau enggak ya enggak perlu merasa begitu gitu ya aduh ini istri dari Tuhan ini suami dari Tuhan gitu ya jangan disiap kan dari Tuhan loh kalau anda diberi barang nih ini dikasih sesuatu nih yang ngasih Pak Jokowi nih ada buang wah jangan dong Pak Presiden yang ngasih anda simpan kan. Ya. Apalagi kalau saya percaya, istri saya Tuhan yang kasih. Saya akan jagai dia baik-baik. Jadi gambar diri itu mempengaruhi banyak hal. Dan kita akan belajar praktek hari ini, ya secara singkat dulu. Kegagalan itu bukan bukan siapa kita. Kegagalan itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita untuk membawa kita siapa yang sebenarnya, yaitu orang yang tabah, orang ulet, orang tekun, kita diciptakan seperti gambarnya Allah, gambarnya Tuhan, dan kita rusak gambar itu karena dosa. Tapi manusia kan bergerak menuju kesempurnaan, apapun agamanya. ya Kalau dalam pewayangan, bapak saya dalam bapak saya dalang di kota Solo, ya mukso, gitu ya. Orang atau kemarin ke Bali sekeluarga, ngobrol sama yang jaga di candi deket Uluwatu sana gitu. Itu patung siapa sih pak? Patungnya si ini, yang yang bisa mukso gitu ya. Wah masa surga ya pak ya. Bener kok bapak tahu ya. Bapak, Bapakku dalang orang bergerak menuju kesempurnaan apapun agamanya. Saya ngobrol dengan semua agama, ada pelajaran bahwa orang itu bergerak menuju kesempurnaan. Jadi, peristiwa gagal, peristiwa traumatis, bangkrut, rugi ditipu orang, itu semuanya bukan saya orang yang yang kena kutuk. Tapi saya orang yang dicintai Tuhan, yang diicirkan banyak proses supaya ketika nanti saya mati, maka saya menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu cara pandang terhadap diri sendiri. Cara pandang ini akan mempengaruhi reaksi ketika mengalami mempengaruhi bagaimana kita berhubungan artinya kalau dalam kemarin olah nafas yang ketenangan damai sejahtera ya saya bayangkan seperti batu karang di pinggir pantai dihajar sama obat tetap tegar gitu ya tapi itu kan nggak bisa lahir langsung begitu kan lewat proses nah proses itu bisa gagal proses itu bisa Proses itu bisa gagal, bisa peristiwa traumatis. Ini proses bukan siapa kita, tapi proses untuk membentuk siapa kita. Beda ya, beda logika ya. Makanya, makanya, namanya ini mindset hidup. Ini kita merubah mindset dan berubah karena mindset. Mindset itu atau metanoia, berubah karena pembaruan akal budi. Mindsetnya berubah, mindset terhadap kegagalan. Ekonomi pendidikan, ya bersyukur kalau yang bisa sekolah ya, tapi kan Lim juga nggak sekolah. Dilgit aja, bahkan mendeokan dirinya, mendropotkan dirinya, lalu bikin perusahaan komputer. Jadi pendidikan penting, tapi bukan segala-galanya. Saya lahir di keluarga miskin, di mana waktu kecil saya harus jualan es lilin, kalau mau lihat TV ke kelurahan, itu pun harus duduk di belakang. Kenapa? Karena waktu kecil saya paru-paru basah, jadi bengek. Kalau kenapa sih kalau di rumah nggak ada TV, pergi ke kelurahan, duduk di depan pasti diusir. Eh, pokoknya mundur ke belakang gitu ya. Kalau nggak mau diusir, duduk paling depan, tahan nafas. Waktu itu belum belajar olah nafas ya, tahan nafas apa supaya nggak bunyi ngik gitu kan? Tapi karena nahan, akhirnya nariknya lebih keceng ngik ya, bunyi lagi. Eh, pokoknya mundur gitu ya. Aduh, hidup di keluarga miskin susah, tapi ya itu tidak membuat saya berpikir bahwa saya orang nasibnya jelek. Kemiskinan justru membuat saya saya perdekat untuk nanti lahir, melahirkan anak-anak dalam kemiskinan. Saya merantau ke Jakarta, saya tinggal di pinggir kuburan. Tahun 90 saya tinggal di, di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta, 6, kali, 6 meter persegi. Lompat paret, kebun pisang, jangankan mobil. Motor pun nggak bisa, bisa masuk. Tapi saya kerja keras, luar biasa. ya sehingga cerita saya sekarang punya rumah di sini, di Tenggaro ini, di sebuah klaster Sebelah saya itu ada Ray Sungkar, Wisnu, di sebelah saya. Rumah saya halamannya 1.500 meter. Jadi kalau tanahnya aja bisa 20 miliar. Apakah ini turun dari langit enggak ya kerja keras. Kenapa? Karena kemiskinan saya membuat saya punya daya juang yang luar biasa. Jadi kemiskinan tidak saya ratapi sebagai nasib, tapi sebagai keadaan untuk kita punya semangat kapanpun. Jadi kita, kita pola pikir penting sekali ya pola pikir penting sekali. Nah sekarang kita langsung praktek. Olah nafas. Sambil mengolah nafas ini kita mengolah pikiran tentang diri kita. Jadi mohon maaf panjang jadi panjang banget ya tapi kita akan mulai sekarang kita olah nafas selama 30 menit saya juga akan praktek juga ya buat diri saya juga makanya saya sebutkan audionya dan kita praktek bareng-bareng lupakan saturasi lupa tapi kalau PH boleh ya PH-nya nanti setelah latihan boleh saturasi dicopot aja supaya kita merem tutup mata lalu kita merenungkan diri kita ya nah nafasnya yang mana yang masih belajarnya baru kayak body scan, kayak water breathing, tarik lepas 8 detik boleh itu. Paling enak sih itu ya, karena kita lebih mudah fokus. Tapi kalau yang sudah terbiasa tanpa berpikir nafas segitiga, tarik 8 detik, tahan 8 detik, lepasnya 8 detik, itu sekaligus memperbaiki pH dan saturasi, naiknya cepet banget ya. Nanti saturasinya pentok. gitu ya. Banyak yang orang kemo tumor kanker ya, Gavrila kan dia pakai pakai nafas miskin tarik kalau buangnya pelan-pelan dengan bersih yang ketik yang kedua Gavilla juga pakai nafas segitiga ya, yang pernah dengar kesaksian Gavilla yang kemo yang kanker stadium 4 dan dia sembuh ya itu diajarkan dua metode ini tapi di Jogja saya berjumpa dengan penyintas kanker juga pakai metode yang lain jadi sebenarnya metode itu teman-teman nanti bisa merasakan sendiri. Tapi secara umum, Ribov 1 dan 2 sangat efektif menaikkan pH dan saturasi. Orang minum kisah kanker harus memperbaiki pH tubuhnya, bangun tidur di atas 7 3 bulan aman ya. Mudah-mudahan nanti pas 3 bulan mau hajat kemo, dokter bilang belum nih kalau kayak begini enggak perlu nih gitu ya atau perlu tapi dosis rendah gitu ya. Kalau enggak kan kemo ada dosisnya. Mau dikasih mau dihajar dengan dosis tinggi sampai Orang habis kemo kan benar benar kayak diisolasi, makan yang bersih. Kenapa? Imunnya betul-betul drop sekali setelah dikemo. Makanya kalau sampai terluka, berbahaya. Makan yang kotor, macet, berbahaya karena sistem imun setelah dikemo drop luar biasa. Setelah itu harus memperbaiki termasuk probiotik, tapi ada, ada jeda waktu ya, jeda waktunya berapa lama setelah kemo boleh makan kefir, kan, segala macam tanya dokternya aja karena saya bukan dokter ya, sekali lagi ya, saya dokter. Dokter itu ya kalau mau cari tahu pasti bisa karena yang diasahkan logikanya dalam segala bidang ilmu logikanya penting penalaran mindset alur alur jalur pikiran runutnya jika makanya itu yang dilatih sebagai seorang dokter tapi saya bukan dokter makanya kalau sudah teknis teknis klinis medis bertanya kepada dokternya yang merawat ya jangan tanya saya entar saya butuh waktu untuk mencari di Google atau salah jawaban maka kalau saya nggak yakin lebih baik, kalau sedang ditangani sama dokter, maka nomor satu dokternya. Saya alternatif. Oke, kita mulai olah nafas dengan metode boleh water breathing, boleh whiskey breathing, boleh nafas segitiga. ya. Tapi saya akan kasih aba-aba yang normal, yang standar, yaitu tarik delapan, 8, lepas delapan. 8. Tapi teman-teman, mau segitiga boleh ditarik, tahan, lepas. Paling bagus yang nafasnya udah nggak mikir lagi, ya. Atau kalau sekarang mau pakai mikir nggak apa-apa, nanti latihan sendiri, nafas segitiga udah nggak mikir, itu untuk menyium kista kanker tumor bagus. Karena saya coba dengan pasang oximeter, itu 100%. pH-nya naik di atas 7 dengan cepat, walaupun tadinya hanya 6. Yang tidak menyium kista kanker, nggak ada masalah dengan pH, ya sudah masuk modul tenang-tenangan, pH saya udah di atas 7, Pak, bangun tidur, Pak. gitu ya Mungkin yang lebih tenang dengan... Nafas water breathing tarik lepas jumlah yang sama ya kita mulai teman-teman semuanya kita oke sebentar ya boleh duduk boleh bersila boleh uh, tidur ya saya akan lebih mantep kalau uh, bersila akan mulai olah nafas self image terapi atau terapi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 Kita lepaskan lagi pelan-pelan lewat hidung juga. Mulut tersenyum. Tarik nafas. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Lepaskan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan,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 Ya, kita selesai latihan. Saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Oke. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Oke. Pak, bagaimana citra diri yang suami verbal abuse dan hot temper istri selalu merasa feel guilty karena salah pilih nah gambar diri adalah bagaimana kita memandang diri kita jangan dipengaruhi oleh keadaan tapi memang gambar diri itu dipengaruhi terutama oleh penghakiman dan label dari orang lain kalau saya pakai contohnya tadi yang sempat saya singgung, tapi saya nggak jelaskan detail, adalah Victor Serebriacroft, keluarga dari Eropa Timur yang merantok Amerika. Victor Serebriacroft, bapak ibunya nggak bener, nggak ngerti parenting, anaknya goblok koblokin Waktu pertama kali dikoblok-koblokin ayahnya, Victor marah. Tapi ketika ibunya juga mulai goblok-koblokin, dia mulai berpikir, jangan-jangan aku bodoh pergi sekolah, kemudian sekolahnya juga gurunya nggak baik, bilang, kamu anak goblok. Maka akhirnya Viktor menganggap dirinya goblok, menilai dirinya goblok. Berarti orang itu bisa menilai dirinya berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Apalagi nah, orang lain itu adalah orang tuanya yang melahirkan dia. Maka label dari orang tua itu penting sekali. Maka waktu anak saya nomor dua, nilainya 2, nilainya 2,0, 3,5. Kelas 1 SD naik, kelas 2 SD anak saya naik bersyarat di mana harus les nulis. Jadi anak saya kelas 2 SD itu masih les nulis. Dan saya bilang sama anak saya, Ben, kamu tuh pinter, Ben. Tapi kamu harus nulis. Kamu tuh pinter, Ben. Tapi kamu harus lanjut belajar. Kok kamu belajar? Pinter kamu keluar. Karena kamu tuh pinter. gitu. De facto anak saya naik kelas bersyarat. Tadi saya bikin label. Kamu anak pinter, kamu anak baik, kamu anak pinter. Oke, singkat cerita. 6 tahun kemudian di ranking 1. 3 tahun kemudian, dia menang Asian Scholarship, dikirim ke Singapura. Sekolah dibayari, gratis. Asrama gratis. Bahkan tiap bulan dibayar 1.200 dolar. Jadi bahkan anak yang tidak pinter pun bisa diciptakan menjadi pinter, tapi perlu label. Nah sekarang gimana Pak? Kalau saya dilabelin kamu istri nggak ada gunanya, bahkan Maaf nih ya, ada yang bilang istrinya lonte, pelacur, maaf nih kata-kata kotor keluar semuanya. Tapi itulah yang dialami, itulah kenyataan. Kamu tuh nggak ada gunanya. Nah kita kita jangan melabel anak. Tapi kalau kita dilabel, ya kita harus melawan label itu dengan meng, bukan mengajak bertengkar gitu. Kamu juga bodoh, kamu juga nggak ada gunanya. Ya, sudah. Juga nggak boleh, boleh, kalau kita di label ya, sebenarnya kan kata-kata bahwa aku nih aku nih, aku mengucap syukur kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku betul-betul menyadarinya. Itu kan itu perkataan Raja Daud yang saya comot, ya saya saya gunakan comotan-comotan untuk -comotan menggunakan sebuah perkataan kita tuh unik, dahsyat, ajaib itu sih perkataan Raja Daud. Tapi Daud ini kan punya tujuh saudara, Eliab, Abinadab, Syama, lalu Akad kakaknya sama, adiknya sama lagi, adik-adiknya sama ketujuh orang. Daud itu di rumah paling kecil. Bahkan waktu Daud pergi ke medan perang mau melawan Goliat, dia dikasih baju tentara itu ditertawakan sama kakak-kakaknya. Tapi Daud tidak menertawakan dirinya sendiri. Bahkan Daud berkata, aku mengucap syukur, kejadianku dahsyat. Daud juga berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Tapi Daud walaupun enggak dikasih orang tuanya, waktu Daud mau dikejar-kejar sama Raja Saul kan, mertuanya mau bunuh dia. Dia selamatkan orang tuanya. Waktu Daud menjadi raja, dia bawa keluarganya ke kerajaan. Jadi Daud mencintai keluarganya sekalipun dia tidak dicintai. Bahkan orang mentertawakan dia karena pakai baju perang aja dia nggak bisa. Akhirnya kan dia perang melawan Goliat pakai baju gembala, bawa ketapel. Dia, dia menjadi dirinya sendiri. Aku nggak mau pakai baju orang lain. Aku punya gaya sendiri. Dia dilabel sama orang lain. Nah, untuk melawan label, maka juga punya anak, ada, ada, ada ya. anak ya, anak-anak dibully. Anak saya dulu sudah naik kelas bersyarat, overweight lagi 20 kilo. Dulu saya banyak pergi keluar kota, kurang di rumah, bukan bapak yang baik juga, dan berarti waktunya kurang. Anak saya main game, overweight, naik kelas bersyarat. Dan anak saya dibully kan, gendut, gendut, begitu kan, naik kelas, kelas dua masih pastilah nulis. Gimana menghadapi buli, dibully itu? ya kita berikan gambar diri yang baik sama juga ibu dibully sama suami kasih kata-kata kotor kekerasan verbal tahun demi tahun ya, bulan demi bulan hari demi hari kalau mereka yang membuli itu orang yang serumah itu memang paling berat maka cara menghadapi bully adalah gambar diri kita dalam hati aja ya kamu bilang nggak baik akan aku orang baik dan aku aku aku, aku bertambah baik dan kita malah juga memang betul-betul berusaha bertambah baik melayani panti asuhan, nolong tetangga, orang nyegak jalan kita seberangin. Kemarin saya ini potong rambut ya. Pulang potong rambut. <gifat> Itu saya dari pintu gerbang kompleks saya, saya udah mau dekat rumah saya, udah gak jauh tuh. Ada oma-oma yang memang di kursi roda, suka berjemur begitu. Dia mungkin agak rabun kali. Pak, Pak, Mas, Mas, aku mau ke pintu gerbang tuh ke tempat satpam minta mau, mau cari taksi tolong ya dorong ke sana ditunggu ditunggu sum ada emak-emak minta didorongin ya sudah, saya dorong ke arah pintu gerbang jadi kita kita harus memandang diri kita baik tapi memandang diri baik itu kita ikuti dengan langkah berbuat baik sehingga nanti kalau ada orang bilang kamu tuh nggak baik tak ah, dia nggak tahu siapa saya kan gitu kan kita tidak termakan oleh bully itu jadi kalau kita di abuse dibilangin apa udah, udah. kita kita Jangan termakan dengan cara apa punya gambar diri yang baik bahwa aku tidak seperti kata orang. Ya, aku tidak seperti kata orang. Karena orang kan bisa salah menilai kita. Jangankan orang lain apalagi di komunitas ya, baru ketemu sekali, baru ikut WA grup eh padahal begini-begini. Yang penting orang-orang dekat saya enggak menilai begitu. Atau lebih penting lagi, saya enggak menilai diri saya begitu. Jadi menghadapi bully, baik diri kita atau anak, kita persenjatai mereka dengan gambar diri, menilai diri sendiri bukan seperti kata orang. Itu cara yang paling kuat, Pak. Boleh dong, seluruh orean pagi ini cerita dibagi uh, untuk grup kata-kata Bapak. Sangat oke okay. ya, nanti pasti ya. Jadi, uh, link-linknya akan link, link rekaman dibagikan ya. Kalau mau powerpoint tak kasih juga nanti. Grup yang lain, kemarin kita nggak kasih PowerPoint ya, Pak. Citra diri yang Tuhan ciptakan bukan apa yang kami pikirkan. Nah, makanya Citra diri yang benar itu tadi di powerpoint ya, di pelajarannya. Bagaimana cara membangun diri? Satu, kan nomor satu tadi apa? Memandang seperti Tuhan memandang kita. Tuhan memandang kita itu luar biasa, dahsyat, ajaib, diciptakan unik, enggak ada yang salah diciptakan. Kalau kalau yang terjadi kan Tuhan ciptakan pankreas saya salah. Coba jangan makan gula banyak-banyak. Jadi kita itu menyiasati keunikan diri, keunikan diri itu yang Tuhan Tuhan yang ciptakan. Tinggal keunikan diri sejauh apa? Nah, makanya nanti ada pelajaran personality kita dan nanti citra diri yang kedua kita masuk lebih dalam mengenai psikologi. Teman-teman itu merah, kuning, atau hijau. Sangwin, pragmatik, ketamilan kolik. Mati modul berikutnya lagi. Saya ENFP. istri saya ISTJ. Itu pendekatan dengan meyer bright Type Indicator, atau MBTI. Jadi kita makin dalam, bahkan kalau mau ya yang ikut assessment DNA, Tuhan ciptakan kita, DNA kita itu, proses metilasinya bagaimana? Metabolisme lemaknya bagaimana? Sampai kita benar-benar mengerti diri kita itu secara psikologi, secara DNA. Kita punya gambaran lengkap. Nah, itulah. Tuhan yang menciptakan DNA kita, kan? Jadi, bagaimana memandang diri yang paling bagus seperti Tuhan menciptakan kita? Masalahnya kita nggak tahu Tuhan ciptakan kita tuh kayak apa. Begitu kita tahu, aduh, ternyata saya diciptakan tidak untuk makan banyak kacang, gitu, ya kan? Karena makan kacang sedikit aja udah bisa mencerna. Jadi orang itu bisa diciptakan dengan misalnya metabolisme karbohidrat yang bagus atau sensitif dengan karbohidrat. Dengan sedikit saja, gulanya udah cukup. Nah, kalau kita memandang nggak ngerti hal itu, Tuhan ciptakan saya salah, kenapa gulanya naik melulu. Oh, anak diciptakan dengan sensitif hidrat, nggak usah banyak-banyak, sekian gram per hari cukup. Bahkan gak usah makan nasi, bakmi, roti, nggak usah semuanya. Dari sayur aja udah cukup tarbohidratnya. Bahkan sayur pun mungkin kalau perlu, yang sayur labu nggak usah, sayur terong enggak usah, yang namanya buah-buahan enggak usah. Hanya batang daun dan bunganya, daun, bunga, pepaya. Wah, ternyata dengan makan itu saya sehat, gula di bawah 100. Terima kasih Tuhan, saya enggak usah makan, enggak usah beli beras. Hemat ya, gak hemat juga. Ikan salmon mahal <laughs> nah, Itu memandang diri sendiri Sebagaimana Tuhan menciptakan kita Tinggal diperdetail Menciptakan dalam hal apa DNA-nya bisa didalamin lagi Tuhan menciptakan diri kita dalam psikologisnya Tunggu aja metode-metode Modul selanjutnya Ini kan baru citar diri satu Tapi citar diri bisa lima, bisa enam, bisa tujuh Tapi nanti kita dua aja udah cukup Citar diri satu, kita diri dua Tapi nanti tiganya itu namanya personality kita akan assessment, saya akan kasih link kepada teman-teman, nanti sebelum ikut ini, minggu depan saya kasih link untuk assessment psikologi. ya DISC, foto karakter, atau teman dasar. Yang sudah pernah ikut, nggak perlu ngetes lagi, itu tesnya gratis juga. Sehingga kita akan memandang diri kita sebagaimana Tuhan ciptakan kita. ya Itu gambar diri yang berbukan seperti kata suami, orang tua yang melahirkan kita, mengasih meng meng meng meng makan kita 15 tahun, 20 tahun, bisa salah menilai. Kamu tanah bodoh gitu ya, padahal kecerdasan itu macam ada multiple intelligence. Belum lagi kalau mau belajar multiple intelligence, saya nulis buku, saya menulis buku judulnya Multiple Intelligence. Kecerdasan macam udah belasan tahun yang lalu ya, tahun 95 an saya udah nulis buku mengenai multiple intelligence. Semua anak cerdas, cerdasnya beda-beda. Nah kalau orang tua mengerti multiple intelligence, dia akan katakan kamu cerdas akademik, kamu cerdas bergaul, cerdas sosial, wah kamu aknya luar biasa. Semua anaknya cerdas. Jadi kita perlu memandang seperti Tuhan memandang kita. Oke, okay. Pak saya biasa olah dengan duduk, tapi hari ini coba bersila. Karena saya agak kebas kesemutan. Ya dilatih aja. Nanti kalau kesemutan 10 menit, selonjorin aja. Saya dulu nggak bisa. Saya ikut pertemuan kemana-mana. Kalau duduk bersila, saya minta izin saya di kursi ya tempat lansia. Pertemuan-pertemuan kecil, komsel, segala macam. bersila? Saya selalu minta duduk bersama orang yang udah 70 tahun. Gitu kenapa? Saya nggak bisa bersila. Sekarang mau dua jam ya enggak masalah. Olah napas banyak mengubah saya. Saya sebelumnya saya sudah pola hidup sehat tanpa olah nafas. Tapi soal makanan sehat wah udah belasan tahun. 2009 saya ikut Dr. Tan Sutian udah radikal soal makan sehat. Tapi olah nafas membuat lebih sehat lagi ya. Yang enggak bisa bersila, yang sepedaan semua bisa setengah jam, makanya 2 jam juga bisa. Yang naik gunung harus berhenti berkali-kali. Ntar ada kayak anak muda kencang jalan terus begitu ya. Jadi kalau cuma nggak bisa duduk bersila, lah wah, itu masalah kecil udah selesai itu pasti nanti lama-lama selesai. Pelajaran bagaimana bangkit dari keterpurukan untuk punya bangkit citra diri, ya kayak gini nih. Belajar mengenai citra diri terus-terus ya. Atau anda googling aja citra diri. Saya udah nyoba googling gitu ya, citra diri Islam enter. Ada pelajarannya banyak banget, citra diri Rasulullah ada citra diri Kristen ada ya kalau memang pelajaran-pelajaran yang berkaitan agama kadang lebih lebih nancep ya lebih yakin ya ya boleh Anda boleh belajar citra diri begitu yang Buddha, yang lain bisa juga yang umum ada juga psikologi self esteem ya, itu banyak sekali Anda masuk Google ketik citra diri Anda bisa menambah lanjutan ya saya juga ada beberapa pelajaran lanjut uh, tapi bukan dalam kelompok olah nafas, ya ceramah-ceramah yang dulu ada juga tapi kalau di sini nanti kita dua modul aja tapi nanti minggu depan atau hari ini juga saya akan post di grup-grup yang emang jatahnya citra diri, saya akan berikan link itu tadi, ya, link yang Islam, yang Kristen, ya, akan saya nulis buku mengenai citra diri bersama Pak Fuxi, ya, Dokter Fuxi itu dia almar, udah almarhum COVID Maret 2020 dari panggil Tuhan, dia dosen Sosiologi UI dan kami berdua menulis buku namanya Gambar Diri, ya, itu lebih rinci lagi, tapi paling nggak dengan dua sesi menurut saya. Dasarnya udah cukup, nanti tinggal diperdalam, saya akan berikan beberapa link kalau untuk dipelajari lanjutan. Ya. Setelah onaf sekarang saya jadi di atas 90, Pak, ini bagus atau tidak? Nah, ini berarti 70-90, ini tekanan darah ya, tekanan darah itu batasnya, pulsa, eh, pulsa denyut jantung 60, 60, 100, nanti tak pos di grup yang belum ya. Ada grup kayaknya 43 ke atas, belum saya pos mengenai denyut jantung tapi grup kanker sudah grup yang 42 ke bawah sudah di pos mengenai denyut jantung skala idealnya di berapa ya? Yaitu 60-100 ya. Tapi berarti kalau 60-100 setengahnya berapa? 70-80 itu denyut jantung paling ideal. Pak link grup untuk ekoenzim saya nggak tahu apakah sudah full ya. Karena minggu ini kemarin hari 2 hari yang lalu atau baru kemarin ya, langsung bikin dua grup sekaligus ekoenzim yang satu saya post di grup 25 sampai 1 yang satu 26 sampai 49 atau 48 karena kita ada WA grup, sekarang sudah sampai 50 WA grup. Jadi langsung dibagi dua. Kalau dua daunnya udah penuh, ah, tunggu dulu mentornya. Saya bisa dicari mentor karena saya ketua ekoenzim nasional, ngerti banget mengenai ekoenzim tetapi saya enggak ada waktu menjawab makanya jangan tanya saya tanya di grup di grup ada mentor yang menjawab nah cari mentornya ini ya sama juga kayak klasik enzim bisa produksi bisa bikin sih bisa ngajarin tapi kan enggak ada waktu buat ngajarin ekokim ngajarin animasi ngajarin klasik enzim ngajarin kefir waduh satu-satu dan satu minggu ini saya ngajarin olah napas olah napas biar otak saya juga diolah napas jadi itu produktif sekali gitu ya karena saya harus kerja yang lain lagi tapi nanti kalau saya dapat mentor lagi gitu ya karena saya cari dulu mentornya sih banyak tapi juga akan semuanya sudah pada pegang grup masing-masing. Bahkan ada sini ada Ekoenzim Aceh, ada Ekoenzim Medan, setiap kota besar itu ada Ekoenzimnya. Karena saya pernah bikin WA Group, seluruh kota besar Indonesia sampai 50 kota itu ada gitu. Tapi begitu saya sibuk, saya sudah live dari mereka semuanya. Kalau saya belum live, saya bisa yang kota ini, ini gitu ya. Tapi kalau saya nggak live kan HP saya ngehang Jadi saya sudah live semuanya. Yang ada sekarang adalah untuk pemula dan para ketua dari tiap kota. Jadi saya masih pegang WA Group untuk para leader Ekoenzim, berbagai kota, berbagai lembaga. Nah, untuk bikin yang baru untuk belajar, saya mesti nanya para leader dulu. Eh, siapa mau buka kelas baru ngajarin? <laughs> nah, ada 3 4 orang bikin satu WA grup gitu ya. Wah, saya lagi bimbing dua grup, saya lagi bimbing 5 grup. Karena ini gerakannya emang nasional ya, ada ada kalau dihitung-hitung ya totalnya 200-an WA grup, tapi yang baru-baru, yang lama-lama saya sudah left. Bahkan dulu saya bikin juga WA grup ekoenzim pertanian, ekoenzim peternakan. Ada ekoenzim lagi Pertanian terpadu, perikanan, peternakan, karena ekoenzim juga dipakai untuk tiga area ini. Bikin buah udah lama nggak berbuah, kasih ekoenzim berbuah dia. Saya punya bunga ini di taman, di teras saya dulu setahun hanya dua kali berbunga. Sekarang sepanjang tahun tidak ada berhentinya berbunga terus. ya. Karena untuk fotosintesa tanaman itu butuh enzim, maka disemprot ekoenzim, enzim seribu kali jadi eko enzim, bisa untuk perikanan. Jadi punya tambak dulu udah mati tambak udangnya? Udah kalau udah mati rusak itu. Pernah ada mati-mati di situ, airnya jadi rusak. Bikin tambak baru atau disehatkan. Mahal sekali menyehatkan tambak yang sudah tercemar dengan terjadi pembusukan udang, kematian udang kasih eko enzim. ya. Nanti bersih lagi bisa di, bisa dikasih lagi. Nah, jadi ekoenzim pun sudah di modulnya sudah dibikin tersendiri untuk hidroponik untuk pertanian saya bikin berkembang dua tiga grup left left left left gitu ya karena saya ini memang nggak setia ya provokator aja bikin grup ditinggal bikin grup ditinggal bikin grup ditinggal pola nafas belum saya tinggal mudah-mudahan tidak ya grup satu sampai sekarang masih ada terus tapi yang ekoenzim saya sudah tinggalin semuanya lalu sekarang kita bikin lagi grup belajar tapi terus terang saya nyebikin grup aja. Bahkan sekarang saya mulai, bukan bikin grup, mentor. Eh, kamu bikin grup. Jadi ini saya admin. Nanti teman saya tak undang seketus semuanya. <laughs> kalau saya yang bikin, nanti nggak bisa live. Jadi sabar aja nanti kalau penuh ya, saya ajak teman, cari teman dulu, jadi mentor ya. Pak, saya kuatain nafas yang sampai 7. Oke, yang masih ada, bahkan yang baru sampai kuat sampai 4 atau 5. 1, 2, 3, 4, 5, maka 6, 7, 8-nya tahan. Jadi kayak semi, segitiga, nggak apa-apa. Tahan sebentar, buang lagi. gitu ya Itu namanya Tarik, pakai tahan sebentar. Nanti lama-lama nafas segitiga. Tarik 8, tahan 8, buang 8. Atau tarik 4, tahan 4, buang 4. Sampai bisa nanti tarik 12, tahan 12, buang 12. Itu nafas segitiga. Limpov, tarik nafas berkali-kali, sudah 35 kali, 40 kali, tahan sekuat mungkin. Yang kuat semenit-semenit, 2 menit-2 menit, yang 30 detik-30 detik, sampai paru-parunya kuat sekali. Bahkan bisa hidup kita dengan hipoksia. Kayak bakteri jadi bakteri anaerob. Tanpa oksigen bisa hidup. Itu paru-parunya udah metabolismenya udah hebat sekali gitu ya. Orang lain saturasi 90, dokter udah rewat. Pak tapang, pasang pak tabung oksigen gitu kan. Orang sakit saturasi 92, puluh udah tabung pasang 95 lepas lagi 92 pasang lagi gitu ya. Anda lihat YouTube saya, Anda lihat Instagram saya, saya saturasi lima puluh gitu ya masih senyum aja gitu. Ya. Karena Pak Karena betul saya tarik nafas dengan cepat kembali ke 100, Jadi kita punya kemampuan paru-paru udah luar biasa. Padahal dulu enggak. Saya kan paru-paru waktu SD, sampai SMP itu paru-paru basah. Sehingga sampai tahun lalu sebelum ikut olah nafas, saya makan sehat. Tetapi paru-paru saya bermasalah. Sehingga saturasi saya paling 95. tapi bisa kayak sekarang ini. Begitu pasang 98, tarik 10-15 kali, sudah 100. Pak, olah nafas bunggung saya sakit, kaki kesemutan. ya Kalau lagi awal-awal begitu ya, bisa dadanya sesep, dadanya sakit apalagi yang pernah paru-paru pernah COVID begitulah nafas paru-parunya kayak sakit lagi bukan taruhlah nafas bikin paru-paru sakit tapi menjadi terasa sakit kembali yang migren, kepalanya bisa pusing lagi yang kanker payudara, darah panas yang kanker lambung kanker pankreas pantainya panas yang kanker prostat prostatnya panas jadi kayak kayak kayak orang diradiasi bener benar kayak orang diradiasi <laughs> bisa panas <laughs> itulah kalau kayak dibakar dengan oksigen tapi nanti akan sembuh ya Terima kasih Pak. Saya dari, oke, sudah ya, semua terjawab semua pertanyaan. Sampai jumpa minggu depan di Citra Diri 2. Ya, tapi hari ini eh, nanti file-file yang terkait saya post di WA Group yang terkait ya. Jadi kalau WA Group itu pasti urut. Tapi kan orang yang misalnya belum modul ini ya karena link-nya sama. Apalagi jadwalnya kan sekarang saya biar enggak WA Group ini ngetik udah samain aja deh. Pokoknya ini Kurikulumnya, ya. Lalu ini jadwalnya, udah pilih yang mana. ya Kalau mau pilih maju, jadi nggak nggak urut, kalau apa Karena kalau yang yang harus urut, mimbar satu dan 2. ya. Tapi kalau grupnya itu emang belum jatahnya citra diri di grup itu tidak akan saya post dulu, ya. Jadi Youtubenya bisa nggak urut, prakteknya bisa nggak urut, tapi di grupnya nanti tetap akan dibuat urut, ya. Yang grup ini barunya baru mimbar dua, ya akan saya postnya mimbar 2. walaupun mungkin sekarang ikut. Citra diri ya jelas ya, jadi nanti di grupnya Pak, kalau belum di pos itu ya emang belum waktunya, tapi ke praktek dulu nggak apa-apa supaya yang di pos itu sekarang aja kan nge-post paling sehari tiga empat, itu kan masih kebanyakan banyak orang nggak bisa ngikutin kan. Nah, kalau semua modul tak pos, <laughs> berapa ratus per hari gitu kan, jadi tetap di grup itu, WA grup itu satu hari dua tiga item, dua tiga item, tapi terus itu aja udah banyak yang nggak bisa ngikutin gitu kan. Makanya di grupnya tidak lompat-lompat modul ya, prakteknya mau lompat-lompat enggak masalah Yang penting jangan minggu 2 sebelum minggu 1, itu aja yang paling penting untuk urut ya. Oke, terima kasih. Kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Kalau nanti jam 10 mau ikut ya berarti modul mundur ke belakang boleh. Malam ikut bimbo satu boleh, jam 10 minggu 2, minggu malam inner healing mau ikut ya nggak apa-apa ya. Senin malam mau ikut probiotik juga boleh. Malam Senin malam kita bahas probiotik dan prebiotik. Senin malam itu sebenarnya jatahnya untuk yang modul advan ya. Tapi kan probiotik dan prebiotik mau di depan juga enggak masalah. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman bisa punya waktu ya gabung aja enggak apa-apa ya. Jadi sekarang jadwalnya saya ngepostnya pokoknya Sabtu Minggu Senin itu temanya apa saya post di semua grup aja. Jadi saya waktu ngetik jadwal sekali terus tinggal di forward ke semua grup ya. Oke, terima kasih sampai jumpa di program yang lain.